178.000 modal yang receh ya Langsung aja kita pun ke 20 lagi turbo spin Langsung aja petirnya nyamper Tapi tidak konek ya jangan, lupa, jangan langsung panik Jangan langsung cemas ya bos ya. Karena gue yakin pada edisi slot gacor hari ini Kita bisa profit yang gede ya guys ya Dengan segera info kalau gue bermain Gen soal yang Gathos of Olympus ini Di situs menteri kawin situs yang gacor Dan mau bayar kemenangan kalian Berapa pun ini dua buka turbo spin ini mantep ya ada tanah-tanah baru juga main udah dikasih sketcher kita guys ya oke okay lah guys ya kita perhatikan lagi disini di sini setara ratus ribu ini dari pipelistingnya kita lihat amatnya bisa menatangkan profit yang gede ya buat kita ini ya guys ya oke okay, bener-bener di pola gaso olympus hari ini bisa membawakan jp yang besar buat kita ya guys ya Oke di sini kita dikonekin kalian namanya ya lumayan ya. Ini kemenangan dapat berapapun kita hitung profit karena ini adalah skeccher gratisan ya bosku ya Nah, kalau misalnya di skeccher gratis ini enggak dapat profit yang gede ya udah nggak apa-apa kita jadikan modal buat lanjutin pola selanjutnya ya guys ya. Nah, kalau misalnya dapat profit wih gimana guys ya, gua pasti nih korek apa tidak? korek pastinya ya, waduh, wah ini kalau udah kayak kegiatan memang lo gak bisa baik berharap deh guys ya, tapi profesor 125.000 kayak gini aja sebenarnya udah wajib bersyukur ya guys ya, <laughs> Oke okay, lagi kita lagi di sini, waduh, dan ini dia yang kita tunggu-tunggu korek juga ya 12 ibu kali sem langsung super di dua ratus dua puluh delapan ribu ya, dikit lagi udah nyentuh sensasional nah, kita guys ya. Oke kita lihat apa masih ada lagi di spin tiga lagi tersisa ya, Apakah ada dikasih ke manisan buat di ini ya. Oke, aduh kuningnya kurang lagi, aduh aduh aduh. aduh. Oke dikorekin begini, apa kepercayaan dikorekin? Oke guys lanjutkan, mantap. Potsinya rame banget, guys. Ini dia sensasional yang bisa tunggu tunggu akhirnya terjadi juga ya. memang di pola gacor Olympus hari ini benar-benar luar biasa, mantap ya. padahal kita baru mulai dengan satu kali pola jadi dua puluh kali tur. Potsinya udah mendatangkan JP setara Max Win bosku di backtrace ya. Hehehe, ini bukan backtrace yang sangat 4000 ya. Oke okay guys, ya. Mungkin kalau misalnya buat cabut sayang sekali ya. Tapi kalau nggak cabut, gua takutnya malanya tau, Nah ini serba salah sebenarnya ini Oke Okelah ya, okay lah, gak ada salahnya kalau kita sambung lagi satu kali lagi di 10 kali question Tapi kita lihat dulu gimana kelanjutannya di 20 kacer booster ini. Siapa tahu dapat kacer lagi ya kan. Amin ya. Oke, kita satu dan nol. Waduh, sini ada tiga. Tapi enggak apa-apa. Kita udah profit luar biasa mantap. 100.000 jadi 880.000 dalam waktu sekejap mata saja ya Oke okay guys ya kita nanti coba ke 10 kali quickspin mudah-mudahan dapat profit lagi Kalau misalnya gak dapat profit ya udah kita cabut kita WD Dan kita akan lanjutkan lagi di edisi slot jacor hari ini di lain waktunya Oke okay, sisa tiga. Oke okay, waktu cantik sekali nih Apakah ada yang saya kehidupan lagi di quickspin ini Oke okay, batuk Uh, apa tadi biru konek? Wih, kisah sekali biru apa apakah ada petir buat kita dan ternyata tidak ya bosku ya Oke okay lah guys ya Ini gue rasa udah oke okay banget Udah wajib kita WD kan semuanya Karena bakal bisa lagi kalau kita lanjutin ya Dan buat kalian yang baru mampir Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel Slokmodal 100k Karena banyak banget pelajaran penting yang kalian bakal dapatkan di pola caco olympus lainnya Bye bye